Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Kemarin sudah diberikan Penjelasan tentang Permainan Bola kecil yaitu bola kasti Hari ini Kalian bertugas untuk Mempraktikkan gerakan Yang sudah dicontohkan oleh Ust Agnes Nah Akan Ust Agnes berikan Contoh latihan Cara melempar dan menangkap bola kasti Berikut adalah contoh dari gerakan melempar Ini adalah contoh dari gerakan melempar bola lambung Ini adalah teknik melempar bola mendatang Dan ini adalah teknik melempar bola menyusur tanah. Berikut adalah contoh gerakan dari menangkap. Ini adalah teknik menangkap bola lambung. Ini adalah teknik menangkap bola mendatar. Dan ini adalah teknik menangkap bola menyusur tanah. Tugas kalian di rumah adalah mempraktikkan gerakan tersebut. Kalian boleh memilih mau melakukan atau mempraktikkan gerakan melempar atau Salah satu dari gerakan tersebut, ya, jadi melempar milih satu, menangkap juga memilih satu. Jangan lupa, ketika mempraktikkan gerakan ini, kalian harus menggunakan baju olahraga dan bersepatu. Jangan lupa juga, video dikirim ke Uus Agnes. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan. Kalian selalu semangat dalam mengikuti atau mempraktekan gerakan dari Nus Agnes. Sekian dari Nus Agnes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.